Bismillahirrahmanirrahim, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel Resmi Bengkinale. Apa kabar teman-teman? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat, dalam keadaan bahagia dan dilancarkan untuk oh, orderannya, teman-teman ya. Jadi, kali ini saya akan mengisi ke kampung Gojek ya, ambil plat di jalan. Karena pada hari ini saya mendapatkan undangan untuk mengambil catuca, kaset, kasetikit sama stiker ya. <tuh> Oke, seperti apa perjalanan saya Menuju kantor bujik CW Jepang yang baru ya tentunya ya Yang berada di Jalan Kerajuman Kelawaian Oke, seterusnya itu saya, dan untuk teman-teman yang baru menonton channel ini Jangan lupa di subscribe terlebih dahulu Dan untuk yang sudah subscribe Terima kasih banyak sudah mendukung channel ini untuk menjadi lebih baik di depannya dan lebih bermanfaat Oke, okay, segit dong, begitu terus video perjalanan saya menuju kantor Sejap so, right. Ini perjalanan kita dari Palur ya teman-teman ya Jadi biasa Dari Palur kita akan menuju kantor gojek Solo Raya yang baru Jadi, sekedar informasi saja untuk teman-teman yang mungkin belum tahu ya kantor gojek sekarang pindah ke daerah Lawian Dari yang sebelumnya berada di kawasan tepat Solo Baru yang masuk wilayah Soekarjo, sekarang berpindah ke Lawian jadi sebelah di wilayah barat Kota Tulu Sambil kita lihat suasana Kota Tulu hari ini namanya koridor juanda teman-teman, jadi di beberapa bulan terakhir di renovasi ya di kanan kiri, dijadikan pedestrian dan jalannya diperlebar, diperhalus. Nah, ini kalau malam hari tetap untuk nongkrong teman-teman karena di kanan kiri ini ada banyak sekali angkringan atau restoran untuk Teman-teman yang mungkin pengen hangout malam-malam bisa nongkrong sambil foto-foto di sini ya Jadi kawasan destinasi nongkrongan kalau untuk teman-teman enaknya -teman sekedar informasi teman-teman untuk jembatan Jonathan katanya hari ini dibuka ya udah mulai dibuka ya setelah beberapa bulan direnovasi diperbaiki jembatannya dan ternyata itu oh, di depan udah buka ya kalau sebelumnya kita dialihkan untuk ke kanan ya lewat daerah ujang Salen Jagalan ini kita bisa sudah bisa melewati minta kita sudah sampai di jembatan yang Baru pada selesai diperbarui, dan katanya tadi tadi dibuka oleh Pali Kota Solo, Pak Gibran ya, tapi ini masih dalam tahap ini juga ini masih banyak pekerja yang ada di sini, Pak Habib ini dengan tampilan sembatannya. lewat kiri aja ya kiri atau lurus ya lurus aja lah lewat lewat itu kan sampai di perempatan warung Pelem kalau lewat pasar lagi biasanya macet di sini kalau gitu. lewat pasar putih Hari ini cukup ramai dan pasar kecil ya, sebelah kiri ya di kanan ini pasar kecil. Kalau pagi biasanya tunas khas, pagi tunas peluh banyak sekali terkapas di sini kalau pagi hari. Ini. Kalau ini yang di depan ini Balai Kota Surakarta, teman-teman. Pemkab Daerah Kota Surakarta. Ini. karena banyak wisatawan yang mau masuk ke keraton Surakarta ini, jadi ini pintu masuk ke arah keraton Surakarta. Nah, pasar Klewet. Ini kita sudah masuk jalan ke Akiman Jadi kalau ke kantor ujek dari pasar Klewer ini tinggal lurus terus ke barat yang dulu sempat terbakar beberapa tahun yang lalu dan sudah direnovasi. ada baru ta 9 ya se 9 pagi jadi masih belummayam sepi belum banyak aktivitas di sini ya, mungkin cekeruh teman-teman yang berada di luar Kotago ya Dengan menonton video ini bisa sekedar bernostalgia, atau mungkin sudah lama meninggalkan Kota Solo, mungkin tempat tinggal di Kota Solo beberapa waktu yang lalu dan sekarang ke Kondisinya seperti ini, diumersi di Masa Pandem. Ini sebelah kanan ini, Singo Tares. Kalau kita nyari handphone-handphone, penghasis handphone atau hajar tourist, kita sebelah kanan tadi ya. Helm, boncengan berdua nah, Kita sudah sampai di Bundaran Sirodari Ini kalau ke kanan ke arah Stasiun Sirodari atau ya. Stasiun Air Malati. nanti nyampe teman-teman, paling tinggal beberapa 100 meter aja dari sini ya, sudah sampai di cabangan daerah... ya. tapi setelah pasar cabangan, yang berikutnya kurang lebih paling kita ratus meter dari pasar cabangan, nanti di sebelah kanan ya. jadi kalau sudah sampai di Merah pasar cabangan, kita lihat tetangga ada pohon cemara tinggi di sebelah kanan nah di situlah barcode yang tadi. Nah ya, ini pemang ini lampu merah apangnya nah itu sudah kelihatan ya teman-teman ya ada lah ada pohon cemara tinggi dan ada kayak tower gitu enggak ya. kelihatan jelas tower itu jadi satu sama pohon cemaranya. Nah, kalau kemudian saya berikutnya. Terima kasih telah menonton video ini Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe Sampai ketemu di video saya selanjutnya Tetap sehat, tetap selamat, tetap semangat Kalah satu atap. Ini ya taknya itu-itu ini teman-teman Tidak ada yang marah Tidak ada yang Menjelang-menjelang Tidak ada